memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar yang membuat kita bangga pasti para sahabatnya Alhamdulillah, sudah resmi antara kolaborasi Prestige dengan Leslor Entertainment Mudah-mudahan sahabat ya Leslar Entertainment dan Prestige tentunya berkembang dan menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua. Dimensi dengan ini para sahabat yang tentu ada kalimat kiasannya dituliskan oleh akun Leslar Entertainment. Alhamdulillah, hari ini resmi tercipta sebuah kolaborasi antara Prestige Corp. Dengan Leslar Entertainment, semoga dengan bergabungnya Rudy Salim. Dalam keluarga besar ini, komunitas kita akan jadi lebih kuat. Dan pastinya ekosistem digital entertainment kita akan bertumbuh pesat depannya Berkah bagi banyak orang. Mohon doanya, persahabat ya tuh. Ini kalimat Carlson yang dituliskan mudah-mudahan berkah, barokah dan tentunya sukses. Amin. Di postingan ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Rossi Anusconeslar24. Mengatakan di kolom komentar, amin, semoga kerjasama ini semakin membawa keberkahan ke semuanya, saling mengeratkan silaturahmi, dan semoga ke depan semakin maju. Wah, wow, masyarakat ya, kita aminkan doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga, semoga tergabul, mudah-mudahan Leslar Meta menjadi kebanggaan kita semua. Berikutnya persahabat ada ungan spesial juga kita dapatkan. Wah wow, Ada Bunda Lesti ya Masya Allah cantik banget ya Bunda Lesti hari ini Tentu Bunda Lesti Saat tentunya ditanya Bersambut ya gimana nih Punya perusahaan baru lagi Tapi Bunda Lesti dengan rendah hati Mengucapkan Alhamdulillah Berkah berkah berkah Tentu ini semua Untuk BBL Masya Allah banget ya BBL Selalu menjadi prioritas utama Bagi Lesti dan Rizky Bila Semoga berkah tentunya bismillah rezeki abang El semakin kencang amin berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang membanggakan alhamdulillah juga persahabatan Lestor Metaverse hari ini trending di Twitter ini sih luar biasa banget ya dukungan yang sangat solid dan tentunya fans sejati memang tetap kompak Mendukung yang terbaik, mensupport yang terbaik Buat idola kesayangan kita Perhatikan yang diunggah oleh It's b Kita ke slide berikutnya Leslar Metaverse trending Dan kita lihat juga Ini ada founder Leslar Metaverse, yaitu BBL Wow, BBL sebagai Founder Leslar Metaverse yang masih Allah kebanggaan banget nih, Alhamdulillah Dan kita lihat juga bersahabat ya, sampai fans lain saja Berkomentar Tentang Leslar di sini ada sebuah kalimat komentar Buset, pendukung Leslar banyak amat ya Sampai bisa trending Dan kita lihat juga Ada sebuah kalimat Bang Kesi Leslar Setiap ke Twitter langsung trending aja Ninjir katanya tuh Wow, ini terbukti banget ya Bahwa fans Leslar memang luar biasa Mudah-mudahan persahabat Kita doakan Semoga Leslar semakin kuat Dan dukungan semakin banyak Amin Dan kita lihat juga persahabat Ada kalimat kesan yang dituliskan Alhamdulillah kalian luar biasa Fandom berhebat, Leslar pasti bangga punya kalian Makasih ya dan maaf sering bawa marah-marahin Kan biar kompak, see you. <gif> Ini sih luar biasa banget ya Kita senyumin aja nih Tentunya Komentar-komentar yang tidak baik Mudah-mudahan semakin banyak Dukungan untuk Leslar Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah ungan spesial momen ketika Bunda Lesti ke Jiora, tentunya tengokin BBL yang lagi digendong oleh Nin, lagi kerja aja para sahabat, ya, BBL selalu menjadi nomor satu. Wow, luar biasa. Kita semakin bangga, semakin bahagia pastinya mengidolakan Lesti dan Rizky Bilan. Berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah ungan spesial dari Bang Ariel. Tuh, ini tim Laser Entertainment. Kita juga patut banggani kepada tim yang selalu solid memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk warga Konoha. Semoga tim selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa menyuguhkan kabar-kabar baik pastinya untuk kita semua. Dan kita masih menunggu kejutan lain serta kabar baik terbaru berikutnya. Kita stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Pengin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.